Oke, okay, sekarang, um, coba perhatikan ini, ya. Um, saya akan putarkan audio, kalian dengarkan baik-baik, ini percakapan antara... Halo? Halo, teman-teman, halo? halo? Hmm, Oke, okay, yeah. sure. Okay, ya. Saya akan putarkan ini, saya akan putarkan ini, audio, kalian dengarkan baik-baik. Ini adalah percakapan antara... The Pharmacist. Apa, Pharmacist? apoteker apoteker, apoteker, farmasis itu dekat si bu, farmasi itu kan obat-obatan. orang yang menjual obat-obatan disebut parma, farmasis sama seperti gitar. kalau orang yang memain gitar disebut apa? Gitar. gitaris gitaris ada isnya. kalau meng apa? Live. Allover bahasa uh, Inggrisnya driver, ya. apa? apa? apa ya, It's, not connection, connecting. It's not connection maybe sure Oke, okay, hold on a second, ya, yeah, start connected ya, yeah. start connected. Halo, halo, is it better? better oke, okay. oke, okay. yes. okay. sudah ya. Nah, oke, okay, lanjut lagi ya. Kalau gitar, terus orang yang memainkannya apa? Gitar. Gitaris. Bimbing. Kalau sulap, dulunya apa? Ma magic ya, sulap sulap ya, sulap magic ya. Berwarnanya? Magician r bisa pakai is ya bisa pakai kan gitu ya jadi tergantung konteksnya kemarin sudah saya jelaskan ya di cara sebelumnya ya ya nanti itu kalau mau ujian gitu nah sebentar sini ada percakapan antara Mark dan juga seorang farmasis ya coba kalian dengarkan coba tangkap idenya apa ya tangkap dulu idenya apa enggak perlu ini nanti yang berbincang tangkap dulu dia ngomongin apa sih sebenarnya nanti saya akan bertanya ntar ya ini ya. saya pengen Ya, pas, kalian oh, dengar, kalian enggak teman-teman? Belum. not ya? Oke, okay, perhatikan dulu aja ya, dengarkan baik-baik. Uh, Oke. Okay. Semakan. Oke, okay, saya dengar. Track 29. Sudah terdengar? Oke. Yeah. Hello. Do you need Oke, okay, silakan yuk. Saya perbimbangkan ya. Silakan. Track 29. Hello. Do you need any help? Yes. Uh I need something for well, I guess for pain. Okay. What are your symptoms? I've got a pain in my back mm -hmm. and I've also got a headache, but that's all. Mm. How long have you had the symptoms? The back pain started last night and I've had the headache for about an hour. Okay. There are a few things you can try. Are you allergic to anything? Just dairy products. Mm. Are you taking any other medicine? No. Not at the moment. Oke, okay, uh, intinya apa tadi sebelum ini? Sakit, tidak baik sakit pinggang terus. Sakit apa? pinggang terus. Kepala, kepala. Yes, <laughs> <laughs> yeah. Terus yang lain teman yang lain apa tangkapnya apa? Memerlukan obat. Memerlukan obat, oke. Okay. Terus Bu, Bu Zahrina, apa yang ditangkap selain itu Bu? eh <laughs> uh, Farmasisnya tadi rekomendasikan beberapa sambil oke, berapa, eh, ya, merekomendasikan sambil nanyakan alergi ada alergi obat ada alergi sesuatu? Uh, oke, okay. Pak Tafiq ini uh, komen tidak ya bisa komen tidak ya? Oke, semesta online, oke. Okay. Oke, okay. perhatikan tadi itu intinya uh, orangnya sakit apa? Pinggang ya? Saya akan putar kembali. Coba kalian sekarang lihat ini ya. Sekebar ini, ini, ini, ini, saya akan putarkan sambil mendengarkan. Please, uh, Track terdengar gak, teman-teman? Terdengar pak nah, Terdengar ya. oh, yeah. gak? Hello, do you need any help? Yes, uh, I need something for, well, guess for pain. Okay, what are your items? I've a pain in my back, mm -hmm. and I've also a headache, but that's all. How long have you had? Since you had pain started last night, and had the headache for about an hour. Okay.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 Uh, the pain from last night, last, four, last night, and, and the headache, one one hour, one hour good. And then, uh, ya, it, yang di bawah? uh what are the allergy allergy? What are the allergy allergy? What are the allergy What are dairy product? allergy? What are dairy product? allergy? Nah, what are dairy product allergy? What are the susu dari susu apa aja coba mention it in apa aja pak coba dari semuanya ya pak apa ini apa ini obat apa do you know types of dairy products yes sir I'm sorry do you know types of products jenis-jenis uh, ini pak jenis-jenis uh, dairy products produk, -produk dari susu Coba sebutkan dalam bahasa Inggris. Dan go. Ya, yeah. what? Sorry? Product of milk? Ya, yeah, maksudnya maksudnya ini produk dari itu, ini produk yang jadi Jadi, like, jualan macam itu. Ma. I'm sorry, I'm not... Uh, uh, I'm not... Eh, ya. I'm not connection. I do, not connection. Oke. Okay. Uh, okay, halo, halo, halo. puter <tutuk> ya? bilang, satunya <tutuk> bilang how about <tutuk> this one? This one. Putus-putus, enggak -putus, jelas. Oh iya, putus Mister. Hmm. Oke, okay, halo, halo. Yes, Peter Is it better? Okay, good, yeah. Yes. Yeah, please, noti yeah, please notify me. Please notify me if I'm breaking up. Jadi kalau saya putus-putus, uh, tolong saya diberitahu ya. Yeah. Oke, okay, bagus. Uh, now uh, sekarang uh, ini uh, Pak Marwini, uh, please mention type of dairy product. Do you know dairy product, Pak Marwini? Dairy product. Hello? Am I breaking up again? No. No. Okay, mungkin Pak ini oke. Okay. Buzarina, uh, can and you mention uh, type of dairy product? Cheese. Cheese, oke. Okay. Two more, dua <coughs> lagi coba. Yogurt, oke. Okay. And then what else? Butter. Butter, oke, okay, good. Butter is from? It's from cow milk. Aumil, Cream. Okay. Mm -hmm. Cream, ya? Yeah? Good. Cream. What is the difference between cheese and butter? Uh, butter is the Uh, lemak, ya, ya, yes, part, yeah. part bagian lemak dari susu, ya, yeah, good. So, uh, iris actually di uh, uh, mixture, mixture, do you know mixture, yep. campuran, campuran antara susu dan lemak. Mm -hmm. Jadi, dicampur, ya. makanya bentuknya seperti mar margarin, jadi kayak bisa jadi minyak, minyak goreng, ya. mm -hmm. jadi karena mereka dicampur. Ya. On uh, Bu Nawiyah, hello, Yes sir. Can you mention hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Yogurt, hello, hello, hello, hello, Yogurt is hello, hello, kira kira hello, Yogurt hello, Yogurt hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Tungguannya dikit ya itu ya, sama raginya berbeda. So what is different between cheese and yogurt? Ayo, sekarang bedanya cheese sama yogurt. I think the organism is different. Ya, yeah, organism okay, is different ya. ah ini beda ya, ragi ragi beda ya. Yisnya, yis, yis. Pernah dengar kata yis? Yis belum pernah. Yeast, nah ini ya, yis itu ragi ya. Ya, hmm. nah, buat fermentasinya berbeda, antara satu dengan dua itu berbeda ya. Okay, uh, Oke, okay, good ya. Next, uh, kita bahas lagi, ya. Good. Nah, uh, yang... Sekarang kita bahas tentang remedy. Do you know what remedy, remedy Remedy. Oh, penangkal atau obat gitu. Ya? Penangkal atau obat ya. ya. itu uh, penangkal atau obat, boleh ya. Jadi remedy itu bukan cuma anak ya, anak anak ya, atau anak SMA aja ya yang remedy gitu ya. Remedy itu maksudnya mengobati sesuatu. Jadi bisa eh? medicine. Medicine obat bersifat ini apa? kerpal kan bebo remedi itu bisa herbal eh, atau bahkan ritual itu juga bisa disebut remedi ya jadi kayak apa uh, kalau zaman dulu kalau sakit pun ya kalau <laughs> zaman nah, dulu ya itu juga bisa oke uh, disebut sebagai uh, ini apa remedi. jadi remedi itu obat uh, tapi bisa obat bisa herbal bisa lain itu remedi ya. Uh, look at this one. Uh, untuk yang pertama warna itu apa ya kira-kira ya? Core Core, hello. My tragedy from Nova. No, For cough symptoms. Cough symptoms. symptoms. Symptoms. Symptoms. Oke, pakai O ya, symptoms. Symptoms. Itu artinya gejala, ya, gejala, adalah for cold symptoms including headache and high temperature gejala, and high temperature jadi headache itu artinya apa? sakit kepala yeah. gejala, gejala, gejala, high temperature high temperature gejala, gejala, gejala, gejala, gejala, gejala, itu. Sekarang bedanya sama temperature itu apa? Sama Fibra bedanya. Kalau oh, itu flu ya. Bisa dikatakan flu. Jadi kalian bilang I am flu, itu artinya uh, berarti gejala-gejala flu gejala semua. Matuh, terus kemudian sakit tenggorokan, sampai demak. Jadi itu termasuk ya. Kalau cuma bilang temperatur berarti cuma demam tapi belum flu gitu loh maksudnya. Oke. Okay. Ya, jadi kalau ada bilang cold, berarti dia kena flu. Ya. Dia cuma tapi berarti cuma demam. Belum tentu dia kena flu. Mungkin demam karena kecapean, mungkin demam karena apa itu? Karena telat makan, kemudian apa lain itu bisa bilang nah, Kalau bisa uh, bilang gini ya, misalkan ya. Tulis uh, ya, sebentar ya. Kalau kayak gini boleh nggak kira-kira halo? Ini gini. Halo? Iya, dengar, Pak. kalau kalau nulis seperti ini boleh nggak? Cut COVID-19. Saya punya COVID-19. That's why oleh karena itu ya. I'm a coach. Oke, benar. Hmm. Mister, suaranya not clear, oke. Oke, Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Kalau halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, guys! Ya, halo, Yes, why? Yes. Oh, dan itu artinya oleh karena itu ya, oleh karena itu ya. Karena boleh nggak kalau tidak COVID boleh? Covid-19 kan itu gejala yang berbeda, sakit yang berbeda. Kalau covid memang demam, tapi penyakit sendiri. Kalau cold itu sudah pasti, sudah pasti flu, gitu ya. Jadi sama sama covid kan beda toh? Jala yang berbeda kan ya? Walaupun kejadianya mirip tapi ber berbeda, ya. Okay, I'm not going to elaborate this more. What oh, this one? Paracetamol. putus Putus-putus, Mister. Sorry. Okay, sorry, Oke, okay, untuk halo, uh, is it better? Yes, yes. Oke, okay. how about the other one? Bagaimana dengan yang sebelahnya itu? Yang para Paracetamol for the relief of aches and pain. Nah, jadi untuk relief, relief itu untuk melegakan gitu, Bu. Relief aches berarti untuk melegakan rasa rasa sakit dan, hmm. eh, rasa sakit dan ini sangat age and pain itu sama ya, including headache and toothache ya? Jadi teman-teman kalau paracetamol itu sebenarnya halo halo, kenny halo, clear sir. Kalau paracetamol itu bukan cuma obat demam ya, paracetamol itu obat untuk banyak ini gejala. Jadi untuk pusing sebenarnya paracetamol itu obat penghilang rasa rasa sakit ya. Jadi untuk apapun boleh. Jadi untuk sakit gigi pun bisa pakai paracetamol. Para Jadi kalau kalian cuma menurunkan berat badan, eh, maaf menurunkan berat badan, menurunkan berat ini, berat, apa temperatur atau demam itu bisa pakai paracetamol para aja. Jadi nggak harus beli obat flu, gitu ya. Oke, okay, now, nah home remedies. Nah coba perhatikan ini ya bedanya medicine sama home remedies apa teman-teman halo bedanya halo. kalau medicine dari dari kimia pak kalau ini dari herbal oke okay, good home remedies itu maksudnya obat-obatan rumahan ya artinya buatan rumah ya. Rum. home remedies okay. nah di sini ada ini ya sebentar ini ada ribu. Coba saya lari ke sini dulu, nanti kita ke atas ya, coba perhatikan ini yang A, ya itu apa, Black Toast with Honey, Black Toast itu apa kira-kira, Toast, you know what Toast mean, Toast, roti panggang, roti panggang, roti panggang yang dipakan agak, ini bu, agak gosong dikit. Ya, dikit, terus dikasih madu, madu. Ya, itu itu obatnya mereka, ya. Orang-orang ini debu dari barat, ya. Jadi, lebih lebih kejutan, lebih confusing lebih kejutan, lebih as well jadi ini tentang budaya juga ya halo teman-teman halo iya dengar pak oke okay. kejutan, lebih kejutan, itu kejutan, lebih kejutan, lebih kejutan, lebih kejutan, lebih kejutan, lebih kejutan, apa apa bawang itu atau di atau pernah gak? Nah ya. Nah itu ya mereka pun juga orang barat pun juga meyakini hal hal yang sama ya. Jadi kayak mereka di kalau sakit itu diminum di apa maaf onion atau ini itu ditumbuk terus di apa dilulurin di ini apa di di kepala supaya, supaya demam demamnya itu cepat turun. Itu juga itu mereka juga me, ini itu me, meyakini itu ya. Kemudian ada wet tiback What does it mean wet tea bag? Wet, wet. Tea bag? Kantong teh yang basah. kantong teng yang basah, ya. Teman-teman ini lagi ya, Pak Walmi ini juga, juga Pak Taufik. ya. Bu Rahmawati juga halo, How are you, Bu Rahmawati? Oke, okay, seems to be open. Good so good. Oke, okay, good halo Bu Rahmawati, How are you? Welcome, no sih ya, ramah ketemu. Thank you. you. Yes. Selvi is so busy. <laughs> Oke, okay, it's, it's fine Welcome back ya, Bu. Selamat datang kembali ya. Ya, yeah, monitor ini, Pak, monitor. Siap-siap <laughs> ya. Oke, okay. oh, uh, wet tie bag itu artinya kantung uh, kantung teh yang basah. Kira-kira buat apa ya kalau kantung teh yang basah ya? Untuk apa? Eh, uh, buat kompres mata. Kompres mata ya. Kompres mata, okay. Tapi juga bisa kompres ini, Bu. Apa boleh juga untuk kompres ini, apa? Kompres demam, Jadi kalau orang saya itu demam, pakai teh. Jadi tehnya itu kalau orang barat ya, kalau demam itu tehnya dibuat minum, kantungnya itu dibuat kompres. Jadi dua-duanya gitu. Halo? Can you hear me guys? Yes. yes. Jadi Saya bisa dua-duanya ya. Nah, sekarang yang paling simple soft water itu buat apa? Air garam? Itu buat apa? buat kalau di sini diare. Diare juga ya. ya. Bisa buat apa? Apa aja, Bu. Karena itu hmm. kita sebut sebagai oral oralit pertolongan pertama. <laughs> Jadi, bisa buat apa? Diare, buat bisa, buat sakit gigi, bisa buat apa-apa gitu ya. biasanya orang zaman dulu itu apapun obatnya itu air sama garam ya. seperti nenek saya itu mau sakit apapun bahkan sampai sakit pinggang pun minumnya air ke garam sama Mister sama ya sama ya karena zaman dulu zaman dulu itu ada lagunya itu yang pertolongan pertama itu apa itu yang itu ada lagunya ya itu zaman lagu orde baru ya jadi teringat di mereka jadi setiap kali sakit apapun itu pasti obatnya salt and Water itu dari itu bentuk ini sih sebenarnya bentuk doktrinasi yang sangat ampuh gitu ya. Nah darah tinggi juga bisa ya darah tinggi pakai salt water boleh Pak Jadi itu ini ya intinya doktrinasi orde baru yang sampai sekarang itu masih dipakai. Jadi kalau apa apa tuh bisa sembuh pakai air garam gitu. kami biasanya kalau lagi sakit gitu misal. Iya ya. Maaf semua sakit pakai air garam. Kalau oh, zaman dulu kan mungkin ini ya apa ya makanya itu pak jadi karena kita produk order baru, gitu ya, kebanyakan dari kita ya kita itu masih ngikutin itu ya perintahnya ini karena ada lagunya juga toh yang ya, oraleit pertolongan pertama itu, nah itu sampai A sekarang masih masih sering dinyanyikan itu. Betul, ya, <laughs> ya, ya, nah coba perhatikan ya ini buat apa aja. Nah uh, oke okay, silahkan Bu ini ini reading ya kita text reading ya uh, Bu Nauyah dulu silahkan dibaca. Black toast with honey. Untuk apa coba? Silakan, Silahkan dibaca Bu. Black toast with honey. Pelan okay. pelan Bu ya. Oke, okay, silakan. A friend of mine stay in a hotel in India. Stage. Stay. Stay. Pakai judinya. Stay. Stay. A State. friend of mine stayed in a hotel in India and the manager gave this to her for stomach edge okay good, man. It, it really works. works it really works yeah. it really work. works works, works. works. Ah, good, just take a piece of bread and toss it until it's black okay then put honey on the toast and eat it you don't really need Tuhan ni, but it makes it taste better. It doesn't look good. Okay, so it, it doesn't look good, okay but it can really, can really help. how So if you get stomach ache, try this remedy. Remedy bu, remedy remedy remedy remedy remedy remedy kayak, itu loh, kayak remedy anak sekolah itu, remedy. remedy remedy this remedy remedy remedy obat Obat ini cara al, apa obat penangkal jadi penangkap oh. jadi bisa obat bisa jamu bisa herbal bisa ritual jadi kalau misalkan okay. kalau zaman dulu kan sakit baunya kebun ya jadi malah disebut ya nah itu juga bisa disebut remedy. Okay, remedy. Okay. Nah uh, tadi ya ternyata tadi black toast with honey tadi buat apa sakit? Buat sakit. Ya, berarti sakit pak? Sakit perut bisa. Sakit perut ya, sama kiri. Sakit perut. Nah caranya adalah roti itu uh, digosong, digosongkan. Put a piece of bread on toast and ya yeah, eat until it's black. black. Jadi, jadi buat gosong dikit ya, kemudian dioleskan, aduh. Yeah. Iya. Kemudian mm -hmm. baru di. Obat dari sakit perut. Nah kalau di Indonesia mungkin agak susah ya karena madu yang agak susah loh di Indonesia. Madunya susah. Susah. Jadi kalau kayak ini malah nanti kemungkinan bakal sakit perut karena perut udah kosong. dunia itu cuma apa? Yang madu-maduan itu. bukannya sakit perut tambah sakit karena ini ya enggak Jadi mungkin cocok untuk yang punya madu. Terima Oke, sekarang uh, weight of feedback buat apa ya, kira-kira ya? Uh, uh, silakan Bu Zarina coba. Bu Zarina. Yes. Oh, okay. wet yeah, weight of feedback. Ya, okay. oke. Okay, of nah. feedback. Gak apa-apa, Bu. Bila, uh, akhirnya, ngomongannya gak apa-apa, diseluruh ini. Oke. Okay. Here are my tips for shoot eggs. You should put a weight feedback On the sore food i always have a wet tea bag in the fridge so it's Which, there yeah. so it's there when i need it another idea take a garlic clove and put it on the tooth. Okay. but these ideas help me nine times out of ten but if they don't work for you you should go to a dentist okay buat siapin, eh buat tibet untuk sakit gigi ma. Hmm. Oke okay, terus. terus di dilepaskan di gigi yang sakit. Oke okay. so, terus ada ide lain? Ide lainnya apa uh, itu? Katanya ambil bawang putih satu yeah. satu, satu siung. Prof itu apa? Satu siung, siung. ya. Ya. Oke, ikut satu siung bawang putih terus yang ditaruh di gigi yang sakit. Oke, okay. taruh gigi yang sakit gitu ya. Oke. Okay. Hmm. Jadi pakainya ini. Bawang putih. Eh, uh, atau... bawang putih. Uh, kalau sakit gigi itu biasanya biasanya ini. Ini siang segala ya. Kapiti. Hmm. Kapiti. Ini you obat know kapiti, teman-teman. Kapiti gigi bolong. Nah gigi bolong atau ini apa apa itu yang itu loh yang ada bolong gitu. itu namanya itu, itu namanya cavity ya Jadi, cavity itu ini ya. bisa disebutkan why do you have toothache kenapa sakit gigi? Oh, I have, God, God. I, have, cavity. I have, have cavity, saya punya gigi saya bolong gitu, maksudnya I have a cavity oke okay, uh, selanjutnya siapa ya Muhammadi halo can you ya uh, ya yeah, yeah coba ya Bu, udah lama nggak ini coba ya, coba yeah. baca Yang... an, an, an onion ya onion, Baik. silahkan Bu an onion, right. if you get a high temperature, use Tempera an onion pelan-pelan uh, Bu, pelan -pelan, Bu. Uh, saya bantu pronunciasinya ya Bu temperature Yes. temperature ya okay. uh, temperature ya, jadi kalau T-U-R itu dibacanya cer, Bu jadi cer gitu ya Sure. Oke, okay. okay. if, if you get, if you get a high temperature, okay. use use an onion. Okay. onion. It, it sounds. sounds. Oke, okay. dulu Onion. onion. Okay. Good. Anjur, onion. Okay. Good, It sounds strange, but it helps. Good. Cut one la la onion, large onion in large large cut one large onion in yeah. half and tie half an onion to the bottom of each of your feet yeah, good. you should not well sure of course just bear just bear feet okay good. I used i use this, I used this on my kids and it works every time the remedy came from, the remedy came from relative from, a relative from down south south south pakai a south south south kalau OU itu dibaca AU south south down south Okay, down south, oke okay ya. Berarti ini onion itu untuk apa? Untuk demam ting, tinggi. Iya. Ya, high temperature itu yeah. suhu panas. Artinya demam bisa aja ini apa? Kayak badannya itu panas gitu. Jadi kalau orang Jawa itu kan ada yang dia itu enggak demam tapi badannya itu tiba-tiba panas. Gitu. Suhu badannya itu panas gitu. Nah, itu bisa disebut high temperature. Nah tadi cara makanya bagaimana bu? bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia silakan potong satu bawang yang besar ya, bawang. menjadi setengah gitu dan half on uh, oh uh, dipijak ya bawang yang setengah tadi itu hmm. dengan menggunakan kaki kamu berarti tipinya kakak uh, ya kamu dapat menggunakan eh, apa namanya workshop Oke okay. apa stocking yeah, ya yeah, so kaki ya kaki jadi intinya, eh, Apa itu kak, eh, bawang putihnya itu ditaruh bawang bukan putih bawang bomba ya bawang bomba itu ditaruh di eh, kaki di, kaki ditaruh di ini apa, app, apa kaki ini. jadi di ya, semacam itu ya, di tumit Ditumit ya, ditumit, kemudian diinjak. Kira-kira masuk akal nggak teman-teman yang lain di sini? Does make sense? Ada yang pernah nyoba? Oh, uh, ada sih. Ada ya? Pernah nyoba ya? Pernah Cuma nggak ya. pakai kaki ya? Nggak ya, pakai kaki, kaki ya. sih. Kalau kalau saya nggak pernah nyoba, Bu. Soalnya bawang bombay itu mahal. Ya. Jadi kalau saya nyoba dimarahin sama oh, merah saya. Ya. Nah, Oke okay, ya, perhatikan. Oke perhatikan ya onion word sini onion itu apa sih onion bawang bombay bawang bombay Apalang. ya onion ya. itu bawang bombay ya oh yang gede itu loh ya oh, onion ya. itu sudah pasti bawang yeah, bombay yeah. kalau bawang putih bahasa Inggrisnya apa garlic. Garlic. garlic garlic garlic itu bawang putih ya kalau bawang merah shallot shallot shallot shallot jadi bawang merah itu bukan onion ya bawang merah itu sih, Shallot oh, oh tapi di mana mana tulisan bawang putih itu onion mister ya makanya itu salah kaprah yang sering dipakai gitu makanya oh, kalau serba. sudah paham bahasa yang istri ini, kalau kadang orang Indonesia tuh bilangnya bawang itu onion padahal kalau onion itu menjuru ke bawang bombay Oh, nah, ya. bawang oh. Bombay. oh kalau, okay. kalau bawang putih itu garlic garlic garlic kalau bawang merah itu shallot, bukan onion ya. Ini yang sering ketuker. Iya, ya, ketuker. Berarti kalau, ya tadi saya bilang ya, kalau ini, kalau di tempat saya itu jarang, karena saya nggak pernah pakai. Karena kalau onion itu mahal. Bawang bombay kan mahal, toh. Mungkin yang sering gini. Makanya itu kalau saya pakai yang model kayak gini, mungkin saya bakal di, di apa ditimpukin sama ibu saya. Gitu. Karena mahal. gitu. Ya. Hmm. Oke uh, Jadi onion, shallot, sama... Uh, onion itu juga ada dua ya, Bapak Ibu. Ya, kalau onion yang putih itu namanya bawang bombay, tapi kalau di luar negeri itu ada namanya red onion. Red onion itu bawang bombay, tapi warnanya merah. Oh, ada juga, deh bawang merah. Ada bawang bombay. Ada, ada bombay red, warnanya merah, itu ada. rasanya itu yang red onion itu agak sedikit gitu. Itu biasanya dipakai untuk masakan, masakan ini, masakan Prancis. Oke, okay, uh, so far, oke. Okay. Nah, uh, salt water ya, yeah, mungkin saya aja ya. Yeah. When I was a child, I, I got a lot of headaches. Then my grandmother always did this for me. Put a few drops of warm salt water in your ears. Yeah. Do not, uh, don't use really hot water. Do this three or four times for both ears. Then lie down. Your and your for about ten minutes. Ada yang bisa ini memahami ini yang saya baca tadi? Ketika saya kecil, hmm. saya okay. uh, sering sakit kepala. Ya terus. Dan ibu dan menik saya nah, selalu nah, nah, melakukan ini. Dia, melakukan okay, itu untuk saya. Nah ini, ini dia mengambil baru. sedikit air mengambil gitu pun menaruh sedikit setetes beberapa tetes air panas air panas yang udah ada garamnya ke dalam mata saya okay, gitu ya oke okay, jangan gunakan ya. air panas air panas jangan, ya, jangan pakai panas. air yang terlalu panas maksudnya kayak gitu ya terlalu panas to this three or four times for both ears. Jadi lakukan ini di sis, apa empat Tidak, atau tiga. Tiga atau tiga, kali. kali. Di, both ears apa? Both kemarin saya sudah jelaskan, both Kedua mata. Ya, kedua, kedua mata ya, kedua. Masak bukan kata Masak mata. Kuping ya. Then hmm. lie down and close your eyes for 10 minutes. Jadi habis itu perbahan kemudian tutup matanya gitu ya ya ini mungkin saya nggak pernah nyoba ya karena ini aneh ya jadi dimasukin ke ini ya gitu ya sepat is uh, ini ya ini it happens ya uh, mungkin di sini ada yang pernah melakukan obat yang sedikit aneh mungkin untuk ini teman-teman yang ada di sini gak, gak apa sharing gak, gak, mau gak, sharing nggak pernah. pernah ya uh, dulu saya pernah ini ya pernah apa itu ditumbukin ini apa uh, garlic sama oil jadi nggak dicampur bawang putih, kemudian dilumurkan di, di kepala supaya cepat reda. Gitu ya. Tapi justru malah demam saya tambah tinggi karena saya itu nggak suka bau yang menyengat. Gitu ya. Karena galik itu kan kalau ditumbuk kan baunya menyengat banget loh. Makanya saya malah nggak, malah, malah ini malah kambuk gitu kadang. Oke, okay, now kita akan belajar tentang giving advice. Nah perhatikan ya yang ini bacaan ini dari empat ini ya itu di coba yang pertama so if you get stomach ache try this remedy artinya gimana jadi if itu apa if ka, kalau ya, kalau atau jika kalau kamu uh, kamu mengalami sakit perut cobalah uh, apa obat penangkal ini gitu ya terus yang ini bawahnya juga yang tipek. If they don't work for you, kalau cara-cara tersebut tidak mempan kita gitu, tidak ampuh buat kamu, you should go to dentist. Kamu pergi ke dentist apa, teman-teman? Dokter? Pergi ya, Dari kata dent ya? ya. dent itu dari kata dental, artinya untuk gigi. Dental itu kan gigi loh. Dentist. Jadi orang yang menghandle ini orang gigi. jadi ya, kalau bahasa indonesia dokter gigi. Oke, okay, uh, nah, dia tadi ya perhatikan dua itu. Nah, kita sekarang belajar membuat hal tersebut. Oke, okay, uh, jadi namanya kalimat imperatif ya, atau kita bilangnya should. Uh, "you should take a" apa tadi? A garlic of clove, to put it on the tooth. Kamu harus ambil sepisiung bawang putih kemudian ditaruh di atas giginya. Don't use really hot water. Nah ini caranya ya. Caranya, jadi shoot itu artinya apa? Nah, saya saya sekarang singgung lagi. Shoot itu artinya apa? Udah, seharusnya. Seharusnya. Nah, Oke, seharusnya. Jadi seharusnya. seharusnya. Ya. Ya, sarankan. Yeah. Jadi kalau should itu dipakai untuk saran dan juga pendapat, ya, boleh dua-duanya. Jadi you should, misalkan saya saya telat bangun tidur, berarti sarannya gimana, teman-teman bahasa Indonesia dulu aja. Saya sering telat bangun tidur, ya, maksudnya bangun tidurnya itu kesiangan gitu. Terus sarannya bagaimana? You should wake up early. You should wake up early. Okay. Berarti itu nggak enggak ini bu, itu enggak memberi solusi bu. Itu kalau berarti kan saya bagian siangan. Kira-kira solusinya itu kalau uh, you should apa kira-kira? Sleep. sleep early. Sleep. Sleep early. Sleep early. Oh iya. You, yeah. you should. Jadi shoot itu dipakai untuk memberi memeriksa. Nah sekarang, Karang, ada... sarang, nah sekarang sekarang akan tanya ke Budawi ya halo Budawi ya yes sir oke okay. Bu saya sedang ini Bu apa sedang apa itu sedang demam saya sedang demam tinggi sarannya bagaimana Bu you should uh, demam tinggi ya demam tinggi ya, sarannya apa boleh Bu caranya Ibu sendiri biasanya kalau demam tinggi diapain Bu sama You should minum obat, Jadi, you should drink, take. no, uh, kalau obat tuh take ya teman-teman ya pakainya, you should take, take medicine. Medicine. medicine, medicine ya, medicine, medicine, take medicine, obatnya apa Bu, boleh langsung ini aja Bu, obatnya apa, you should take, take, take paracetamol, okay, you should take paracetamol, oke, okay, bisa, nah sekarang Bu, uh, Pak Taufik, halo, bisa online nggak Pak? Pak Taufik. oke. Okay. Kita offline ya. Okay, saya ini. Eh, uh, uh, so, kenapa tadi obat itu pakai tik gitu? Kenapa enggak di? Oh, iya. Karena obat itu bisa di apa? Caranya bukan cuma diminum, Bu. Obat itu kan bisa di ini ya, bisa di diinfuskan, bisa di apa itu bisa dimakan oh. gitu kan ya. Makanya kalau orang barat itu yes. pastinya lebih suka tik. Nah, di Indonesia itu kan minum obat ya minum obat itu kan obat kan walaupun obatnya dimakan tapi kita tetap bilangnya minum ya yeah. betul, yeah. betul. betul. Uh, <laughs> kalau anak uh, kalau anak kecil anak kecil itu obatnya itu kan ini ya kayak permen gitu ya ya yeah, enggak yeah, tapi kita bilangnya minum obat gitu ya betul, yeah, betul. Yeah, yeah. padahal padahal itu kan tidak diminum itu di dihisap atau di apa ya di di mood gitu ya permen gitu ya so that's why di Indonesia itu apa konsepnya itu berbeda konsep orang Barat dan konsep orang Indonesia itu berbeda kalau di, mereka bagi mereka obat itu bukan cuma diminum obat itu juga di dimakan dan sebagainya makanya mereka lebih suka menggunakan kata take bagi mereka lebih umum kalau obat itu pakainya take ya. mengambil jadi pengambilnya itu bukan mengambil diambil gitu tapi di di, ya pantas diminum, dimakan dan sebagainya gitu ya. Menjawab tidak Bu Rahmawati. Ya, sejawab. Ya. Jadi intinya itu ini ya apa konsep bahasa konsep budayanya itu berbeda Bu. Jadi kalau kita itu cenderung menggunakan minum karena kita mau obatnya kayak gimana pun tetap bilangnya Mi, minum obat gitu ya. Betul misalnya. Ya. Kalau di mereka tidak gitu. obat itu bisa disuntikkan bisa di Infuskan bisa dimana makanya bilangnya take. Itu perbedaan bahasa dalam konsepnya ya konsepnya. Kalau kita kan ya itu, kita memang kadang itu melestarikan sesuatu yang salah. Misalkan air air putih itu warnanya putih gak kira-kira? Air putih itu warnanya putih gak sih? Bening. Bening gak. ya. Beting. Nah itu ya. Tapi kita bening. nyebutnya air air bening. putih. Nah, putih itu, ya. itu kan kita. Nah, kita masih melanggengkan itu ya. Masih minumlah air putih gitu Padahal itu warnanya udah jelas-jelas <laughs> putih. Gitu. Betul, Bu, ya, Bening. Oke, okay, Alexa, you you may Alexa if if you're tired and also you need to get rest for tomorrow's class. Kalau buat besok ada kelas pagi ya, silakan tidur nggak apa-apa ya, Alexa ya. See you tomorrow. Ada auto Alexa. Alexa. Oh. Nah, Oke, okay. kita tidak. Goodbye. Bye. bye. Okay. Siêu ya, nasi ya, Bye bye, bye. <laughs> Aiksa, ini sudah jam 90. jam 90 puluh jam berapa? Coba sepuluh, Mister. Di sana eh, ya, selalu. tapi tulisannya tuh, dia nulisnya jam sembilan puluh tiga puluh. lihat di catnya. Ini jam sembilan puluh. Oh iya, <laughs> ya, salah, Mister. Salah, gak apa-apa. Gak apa -apa. usah <laughs> <Jam 93. laughs> Saya apa terbiasa ini. Makanya saya orang orang saya tuh orangnya perfeksionis ya. Jadi kalau lihat sesuatu yang salah gitu tuh kayak oh ya, langsung notice gitu ya. <laughs> Oke, okay, uh, coba kita lanjut ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar memberi saran. Nah, tadi ya. Tadi kan kita cuma pakai you should bla bla bla. Nah, sekarang kita boleh menggunakan saran seperti ini, teman-teman. Uh, uh, if itu artinya apa? If? Jika. Ya. Jika atau ka kalau Amin. tapi kalau orang sastra bisanya digabung jadi satu. Jadi jikalau gitu ya. Jikalau. nanti ke bahasa sastranya digabung jadi satu. Jikalau gitu ya. Bentar ya, saya akan buka slide dulu supaya lebih enak kita belajarnya pakai slide supaya ini. Uh, oke, okay, sebelumnya di sini ada kata imperatif. Kal kalian tahu nggak kalimat imperatif itu apa? imperatif. Perintah, misalnya. ya. kalimat perintah. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris kalimat perintah itu ada subjeknya apa tidak? Kalau bahasa Indonesia dulu deh. Ada ada ini enggak? Ada subjeknya enggak? Enggak ada, Mister tidak ada. ada. Ya, tidak ada. Jadi langsung menyuruh. Jadi misalkan uh, tidak harus bilang kamu harus gitu enggak ya. misalkan nah, kan nyuruh orang masuk itu bilang aja masuk gitu ya. Enggak perlu kamu masuk itu kan enggak perlu. Dia tinggal bilang masuk. Jadi maksudnya adalah kalau memberi syarat itu kita bisa diikuti if present simple dan juga imperative artinya kalimat perin, perintah Nah saya akan eh, ini ya, kasih contohnya. Ini sebenarnya enak karena dalam bahasa konsep dalam bahasa Indonesia pun ada. Jadi tidak secara bahasa bahasa Inggris saja. Contohnya ya misalkan saya tulis bahasa Indonesia dulu supaya enak. Nah, kalau kamu sakit Nah, kalimat imperatif tuh ini ya pergilah atau makanlah gitu ya atau misalkan minumlah gitu ya itu kalimat imperatif ya jadi ini ya ini kalimat imperatif ya teman-teman ya terlihat nggak teman-teman can you see it? bisa terlihat nggak yes. ya Nah ini itu if ya kalau kamu sakit if gimana bahasa Inggrisnya kalau ini teman-teman if you you you no bu ini pakai imperatif are... bu. ini pakai imperatif dulu bu berarti tidak oh. pakai should. langsung go, go to go to the doctor kalau oh, bahasa inggrisnya bahasa inggrisnya itu doctor. see a doctor, see a doctor. Uh, kalau bahasa teman-teman ya kalau Uh, ke bar, uh, ini dalam bahasa Inggris itu kalau ketemu dokter itu bukan go to dokter ya, tapi langsung si a, doc, a doctor ketemu dokter sana. Jadi It mereka um, lebih umum menggunakan kata si si edakter. Tapi kalau ke tempat rumah sakitnya boleh pakai go. Jadi go to go to hospital. Kalau ke tempatnya itu pakainya itu go, tapi ke profesinya ke dokternya itu pakainya si doctor jadi gitu ya. bisa, uh, bisa dipahami nggak teman-teman? No? Bisa Hai, nah, ya. jadi kalau ke profesinya itu perginya ke menggunakan katanya itu si gitu ya. Si dokter atau si a pediatris gitu ya. Mungkin Bu Bu Zarina dan teman-teman yang punya anak kecil itu sering ketemu pediatris. Pediatris itu ahli gizi ya. Ahli gizi anak itu namanya pediatrician. Itu pediatris atau mungkin pergi ke untuk ke ketemu sama dosen bisa kita see a lecturer boleh pergi ke e, untuk bertemu dosen boleh tapi kalau kita merujuk ke tempatnya go pakai go itu per, pakainya ke ini tempatnya jadi go to hospital misalkan ya boleh pakai ini if you are. See. see go Oh. ke rumah sakit. Pergi ke rumah sakit. Nah, yang ini itu berarti kalau pakai go diikuti oleh apa? Kalau pakai go diikuti oleh apa? Tempat. tempatnya ya. Good. Kalau pakai kalau ya, go. Ya. pergi ke hospital. Tapi kalau ingin menyebutkan profesinya dokternya pakainya apa? Si. Kata -kata -kata. Si. ya. Jadi bisa membedakan ya. Jadi kata jangan. Ya. Ya. Semuanya kata kerja semua ini, Bu. Ini kalimat beratif ya. Cuma kalau yang belakang ini profesinya pakainya si. Tapi kalau misalkan dia kata ini ya apa? Bangunannya atau gedungnya atau institusinya itu pakainya go, gitu ya. Jadi bisa dibedakan ya teman-teman ya. If you are sick, see a doctor. Nah, mulai sekarang berarti kalau nyarankan orang jangan see a, ini ya, go to dokter gitu ya. Kalau go to dokter itu berarti pergilah ke tempat dokternya. Jadi gak minta saran, jadi cuma pergi ke tempat dokternya, ngapain nggak tahu gitu ya. Jadi itu ya. Oh, gitu mister. Iya, biasanya go to dokter. Oh, berarti see a see a doctor maksudnya si itu untuk profesi ya si dokter kalau go to hospital ya. jadi jangan ini ya go to dokter lagi ya atau si si hospital itu malah parah lagi itu si hospital berarti cuma lihat-lihat rumah sakitnya kok nggak apain gitu ya. mungkin jalan-jalan atau gimana gitu ya. nah ini kalimat ini ya uh, if ya if ya ini if ya If-nya yang ini if-nya yang ini Kemudian diikuti oleh simple present ya kalimat simple present. Oke. Nah saya tanya, ini kalimat verbal atau nominal kalau yang ini cuma ini to aja. Mana saya sudah ajarkan verbal nominal? Nominal, Mister. Nominal. Ada kata kerjanya tidak? Uh, ada? Tidak kan? ada. Tidak ada ya? Tidak hmm. ada. Maka dari itu menggunakan to, to be. be. Yeah. Nah, yeah. To be itu dipakai. Nah. Ini singkatan dari U R ya, R ya, ditempelin ke sini ya. U R, kalimat nah ini. Uh, berarti tidak uh. harus pakai, tidak pakai kata kerja, makanya pakai tuh to, to be, ya. To be. Kalau yang... Ya. yang ini itu kalimat imperatif, ya. jadi tidak ada subjeknya langsung top sama objeknya. Berarti itu berlaku untuk seluruh profesi ya, Pak. Yes, tidak semua sih bu, tidak semua sih bu, jujur tidak semua. Biasanya itu hanya untuk yang bersifat tadi, remedy tadi bu. Oh yang remedy. Yang nyari nyari nyari solusi gitu, nyari solusi. Nyari solusi ya. Kalau misalkan ini boleh bu, misalkan kayak si uh, si uh, psychologist Itu boleh, si uh, psychologist boleh. Misalkan si uh, uh, si uh, Dentist. Dentist boleh gitu ya. Jadi yang sifatnya itu remedy biasanya bu. Ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak di luar ini, di luar remedy itu ada yang boleh, ada yang tidak. Tapi setahu saya kebanyakan dipakai untuk yang mencari remedy atau solusi. Atau si, kalau paranormal pun juga boleh, si paranormal misalkan, Atau si a, uh, psychic, psychic itu ini apa dukun itu ya, si psychic itu boleh. Kalau memang tujuannya itu untuk mencari remedy, gitu ya. Jadi mencari obat penangkal. Obat penangkal itu ya bukan obat sih, mencari solusi gitu. Solusi untuk kesehatan. Sampai sini menjawab tidak, Bu? Iya, cukup menjawab. Ya. Oke ya. Ini tadi yang bentuk imperatif ya. Nah sekarang kita akan coba lihat bagaimana bentuk selanjutnya juga. Nah kalau yang ini itu berbentuk ini pakai shoot ya, pakai shoot ini ya. Oke, okay. kalian nah, pakai shoot. Nah, kalau yang shoot ini lebih gampang, lebih simpel karena dia tinggal apa dipakai shoot. Tapi tetap menggunakan sub subjek ya. Kalau yang di atas itu karena kalimat imperatif, jadi tidak perlu pakai subjek. Nah, kalau yang bawah ini itu pakai eh, tetap pakai subjek karena dia cuma ketambahan shoot. Gitu ya. Oke, okay, sekarang saya akan ini bikin contoh ya. If you, you, feel, you ada yang tahu nggak teman-teman ini maksudnya gimana? Coba siapa yang bisa? If you fail in this class, halo, halo, can you see? Can you hear me? Putitin, putitin. Halo, putitin, how are you? Putitin okay, masih ini ya, masih adjusting ini maling ya. Oke. Okay. Oh, yang uh, lain bagaimana? Isaac, Mister. Oke. Biasa sakit gigi. Oke, oke, nggak apa-apa, <laughs> <bu>. oke. <Okay. laughs> dengarkan aja ya bu, dengarkan aja ya bu, nanti kalau mau nanya, ya bu, kenapa? Halo. Ya, ya bu, halo. Ya bu, kenapa? Kenapa bu? Nanya apa bu? Halo? Saya, saya putus-putus ya, teman -teman. halo? Jelas, Mister. Ya. Bu mau tanya? Ya bu. Yeah. Mau tanya terus? Putus gitu ya, jadi bu Titin. Anu, diketik aja Bu ya, kalau ini mungkin Ibu Titin sedang sakit gigi, jadi mungkin tidak perlu banyak bicara Bu. Takutnya nanti malah ini masakit malah gitu ya, Ini kayaknya kurang bagus. Mungkin ditulis aja ya Bu, kalau ada pertanyaan ya Bu, ditulis aja ya. Oh iya tuh keluar sendiri tuh Bu Titin. Oh iya. Oke, okay, uh, teman-teman di sini, oke okay, Pak Pak Marwi ini bener ya? You fell in this class, fell itu maksudnya apa? Itu apa bisa ya. gagal gagal ya? Gagal. Kalau, kalau kamu gagal di kelas ini, ya, you should repeat it next year. Kalian harus mengulang, ini, mengulang tahun tahun depan, ya. Ini, ini ya, ini mungkin sering keluar ya. Nah, maksudnya gini: if itu berarti artinya apa? andai atau jika atau kalau gitu ya, Anda kamu gagal gagal tak di kelas ini ya, jadi dia kalimatnya ini no, verbal apa nominal teman-teman halo ini verbal atau nominal? ini verbal, verbal, verbal, verbal misal karena ada kata ker, kerjanya gagal berhasil itu kan dia kata kerja ya gagal berhasil ya gagal berhasil sukses bangkrut itu artinya itu adalah kata kerja kata kerja ya Halo, bisa dengar gak Halo. Halo teman-teman, halo. Clear, Mister, clear. Sorry. Ah, Oke. Okay. Saya takut kalau ini. Karena kalau ada tulisan di sini unstable gitu saya langsung tanya. Ini takutnya ini okay. You should repeat it next year. Bentar saya nanya, boleh? Ya, Mister, nanya, ya. boleh. Boleh nanya, boleh. Silakan. I I question. Yes. I question. Itu uh, Uh, per, uh, yang di atas eh, uh, maaf saya I'm lit ya yeah. yeah, uh, If you uh, I if you sick you are sick ya si a doctor uh, si kok si a doctor melihat dokter dong ya yeah. itu uh, kan yeah. kok nggak go a doctor kok nggak go a uh, jadi kalau kalau ke profesinya, bu kalau merujuk profesi, itu bisanya pakai si bu Si Doctor atau si Psychologist okay. atau si Dentist gitu. oh. Tapi kalau ke tempatnya artinya sama pergi lah. Uh -uh. ya kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkannya pergi ke dokter gitu. Kalau pertemuannya ya oh. atau coba uh, apa kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ini ya periksalah ke dokter periksakan ke dokter. Jadi si itu mungkin cocoknya kalau diterjemahkan oh. itu periksakan ke dokter, gitu ya. Nah kalau go okay. Okay. Kalau pakai go itu ini bu apa diikuti oleh tempatnya pergi ke tempatnya apa yeah. oh, sakit? Yeah. Kalau dokter itu kan dia bukan tempat ya bu, dokter itu profe, profesi. Profesi. profesi, makanya profesi. tidak bisa go to dokter itu nggak boleh. Jadi si a si a dokter, yeah. jadi maksudnya itu periksakan ke dokter gitu. Jadi bahasa Indonesia nya mungkin Terima seperti ya. itu ya. Terima kasih. Okay. Thank you very much. Oke okay. good. Oke, silahkan. Terima kasih, bu Titin. Lanjut ya ke bawahnya. If you fail this class, in this class, you should repeat it next year. Harus apa? Repeat? Teman-teman. Mengulang. Masa. Harus mengulang, mengulang tahun depan. Nah, ini disebut kalimat pakai should yang di buku tadi ya. You should repeat it next year. Ya. Should ini artinya mengu mengulang. emang eh, maaf. Should itu artinya harus seharusnya kamu harus kamu harus atau seharusnya mengulang tahun depan. Ya. Jadi shoot itu bisa harus bisa seharusnya tergantung konteksnya. Sekali lagi sekali lagi bahasa Inggris itu bahasa yang kontekstual. Ya. Jadi tergantung konteksnya bagaimana. Jadi shoot itu bisa diartikan seharusnya atau seharus. Nah kalau ini berarti itu akhirnya harus kamu mengulangnya tahun depan. Ya. Oke, sampai saya dipahami ya bedanya yang ini sama yang atas. Ya Halo? Halo? Iya, bisa. Bisa ya? bisa membedakan antara ini dan Nah, sekarang saya pengen ini deh. Nanya sesuatu satu ya. apa-apa ya? Biar nggak ngantuk ya. Oke. Oke. Oke, Pak Lukman. Kalau... Saya sakit gigi, sarannya gimana, Pak? Yes, Mister Repeat kalau, again. Kalau saya sakit gigi, sarannya gimana, Pak? If I, if you are. Uh, saya sakit gigi, Mister. Uh, kalau saya, berarti banyak if you have. Ini Bapak if, ngasih saran ya? Ini Bapak ngasih saran ke saya ya. Oh. If you, if, if you oh. have cut, Apa sakit gigi tadi, teman-teman? Tut. -teman? Tut si dentist, dentist. Iya. So, yeah. right. dokter si duit, pak duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, kalau duit, duit, duit, malah di di duit, duit, duit, duit, duit, duit, di tensi duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, duit, Bu Zarina, saya lagi apa? itu lagi apa, lagi, apa lagi? Dorn gitu ya, lagi dip, apa lagi? Stres gitu ya. Terus, sarannya gimana, Bu? Perginya ke mana, Bu? If you are you, you are sebenarnya, Oke, oke, sebenarnya, oke. oke bedanya psikiatri sama psikologis apa juga? Kalau psikiatri bisa kasih itu, obat kalau nggak ya, ya. kalau psikologis lebih ke konsul konsultasi. Konsulasi. Cuma kalau misalkan cuma ngerasa ini ngerasa apa ngerasa kayak head down aja mungkin psikologis bu gitu ya. Kalau psikiatri itu mungkin yang sudah ini atau sudah akut gitu ya. Nah, itu boleh. Sudah terdiagnosis gitu. Ya, ya terdiagnosis psikiatri tapi kalau cuma konsultasi kenapa? Mungkin lagi patah hati atau gimana gitu ya, Nah itu bilangnya ke psikologis. Psycho, Oke, okay, good, makasih bisa Bu Bang. Uh, Bunawi Halo, Bunawi ya? It's your time here. Oke, okay, saya ini Bu, uh, saya apa itu? Uh, saya butuh. Ini, ini ya bu, ini bukan remit, ya ini remitinya konteksnya berbeda ya bu, bukan kesehatan ya. Saya ya. bu, saya butuh, saya pengen beli ini bu, apa? Groceries. Ibu tahu groceries nggak? Groceries itu, ini bu, apa? Barang belanjaan bu. Groceries itu kebutuhan rumah tangga itu bu, namanya Eksil. groceries. Ya, groceries. ya itu dari, groceries, itu dari kata, groceries itu dari kata grosir bu. Groceries itu kayak ini bu, kayak apa? Kayak Eh, ya, enggak kelihatan ya jaringan saya. Gerur, ya. Ya, groceries. Jadi kayak bahan-bahan ini loh, Bu. Kayak misalkan bahan barang rumah tangga, kemudian kayak barang-barang di toko kelontong itu loh, Bu. Oh, toko kelontong ya. Yeah. Itu groceries gitu ya. Nah, sekarang saya tanya if I uh, kalau saya butuh belanja itu Ibu ngasih sarannya gimana, Bu? If you want if, to buy if you want to buy groceries, if you If you want to buy groceries, you, you can go to the uh, pakai sure bu, you should. Sure? You should go to to market supermarket. Lebih spesifik bu, mungkin bu? To uh, to apa ya? Super, Super supermarket. Okay, supermarket atau <laughs> atau uh, apa itu kita bilang ya retail ya. ya retail boleh retail boleh retail itu tapi ini bu kalau retail itu mall ya bu iya retail itu mall, tidak ya kalau supermarket itu kayak alfamart itu ya bu alfamart itu supermarket ya you should go to supermarket oke okay, good supermarket itu boleh bu itu bahasa bahasa bahasa inggris bu ya bahasa inggris ya supermarket jadi supermarket itu untuk ini toko model ini model kayak Alfamart, terus Careful dan sebagainya hmm. itu supermarket ya. Tapi kalau market biasa itu lebih cocok ke Masa pasar nasional ya. Tapi kalau retail itu mall bu. Ya, retail itu mall. Kalau retail mall malah oh. Mall ya retail itu mall. Karena retail itu maksudnya uh, mereka itu di situ kan ini toh apa sewa tempat toh mereka tuh sewa tempat toh sewa tempat jadi konsepnya itu retail, jadi satu tempat yang disewa banyak orang. Jadi, kalau ibu pergi ke mall uh, di mana itu, misalkan di, uh, di di Jakarta mana ya? Mall, misalkan di mall ya, itu kan sebenarnya bangunannya satu ya, tapi yang nyewa banyak orang. Gitu. Ya, retail itu kayak retail. Kemudian, kalau retail itu identik dengan ini, ada food court-nya, terus ada tempat mainnya, misalnya gitu. tempat itu retail seperti itu. Jadi satu tempat untuk banyak kegiatan, bisa bisa jual beli dan juga tempat makan sekalian. Oke terima kasih Bu Marwini. Sekarang ke Pak Taufik gimana sudah ini Pak Taufik? Halo. Mister Taufik. Sudah lama nggak ini, nggak dengar suaranya Oh mungkin okay. lagi offline ya? Lagi. Bu Ramawati halo Bu Berapa Titin. Bu Ramatin dulu. Halo. Oke, Bu Ramatin mungkin lagi offline juga. Oh, Bu Titin, halo Bu Titin? Ya. Bu titin. Yes, I'm here. Oke, yes, Bu Titin. Yes. Uh, saya sedang Ini Bu, saya pengen menabung, Bu. Menabung uang. I want. I ini, want ini ini ini uh, mama Bu Bu Bu. Audio. Eh Ibu uh, Titin memberi saya saran, Bu, memberi saya saran. Oh, uh, if kalau, you kalau saya ya yeah, if, yeah. okay, if you if you you have much money, oke, okay, gua, ah you should, oke, okay. you should go to the bank. Oke, okay, good, bagus good. bu, oke, okay, bagus, excellent, bagus ya. You should go to, the bank. Mantap, mantap. Mantap, mantap. ya. Bagus. Saya kerjanya sembuh pak. <laughs> <laughs> Tapi habis ini berasa lagi ya, bu. <laughs> Jangan sampai ya. <laughs> Enggak tahu Master, pokoknya belajar ke Master, sakit gigiku kok sembuh ya? Jadi anu ya Bu, suara saya kayak kayak dukun itu ya Bu, bisa degri langsung sembuh-sembuh gitu ya. Oke, <laughs> oke okay. okay, uh, ini ya, jadi seperti itu ya, jadi boleh pakai dua-dua ini. Jadi kalau memberi saran tuh boleh pakai dua ini. Gitu ya Nah sekarang, uh, oke, okay. masih tinggal, siapa lagi? Oke, okay, fine, it's fine, Pak. Pak, Covid gak apa-apa. Okay. kita lanjut ke materi yang lain ya. Oke, okay, ini nama itu aja, sebenarnya simple ya. Lebih banyak ya. Nah, ini ya, ini bisa aja contohnya. Misalkan, I want to improve my home. Ya, ini ada kasus ya, kita tanggepin bareng-bareng ya. Coba, I want to improve my home, but I'm not sure what to do. Kira-kira kalau improve my home itu apa maksudnya merenovasi rumah ya improve my home itu merenovasi ya, jadi jangan kalau, kalau renovate itu lebih ke spesifiknya jadi kalau improve itu dia bisa merenovasi atau bisa me, apa, me, atau pindah pun juga bisa ya pindah atau beli baru pun juga improve ya jadi masih umum halo teman-teman halo Yes, ya, dengar pak. Dengar ya. Dan to my home. Oke. Okay. Artinya apa, Mister? Saya ingin merenovasi rumah, tetapi saya tidak yakin tidak, ya. Tidak tahuin mau apa? maaf apa oh. yang saya lakukan gitu? Apa yang harus oh. saya lakukan gitu? Terus, saya yakin, ya. Kalau saya bilangnya, saya bilang bisa bilang seperti ini. You sure? Move to other oh, iya, places. Iya. Okay, Kamu iya. boleh pilih ke tempat yang lain, gitu ya. Mungkin Berarti cari. Itu untuk anjuran ya, Mister ya? Ya, shoot iya. itu untuk anjuran atau saran, Bu. Shoot oh, itu iya. untuk anjuran atau saran. Iya, iya iya. Bisa dua-duanya. Eh, emang sama ya? Anjuran sama saran? itu ini ya, sinonim ya. ya memang bisa dua-duanya. Adiknya, Mister. Adiknya. Adeknya. <laughs> nah, oke. Okay. Sekarang saya sudah ya. Sekarang Bu. Uh, ini deh, uh, saya pengen kalian ngobrol gitu ya, uh, Bu Zara ini sama Bu Nawiyah coba. Yes. Ini sama Bu Nawiyah. Uh, Bu ini uh, pengen apa Bu? Pengen minta saran ke Bu Nawiyah apa? Kira-kira? Yang simple aja Bu. Uh, I want to improve my cooking skill, but yes. I don't, I don't, I am not sure. How to do it? Uh, where ya. Yeah. Ya, yeah, how to do it? Atau how to bikin. How to begin? How, how to begin. Oke, okay, how to begin. Enggak tahu, enggak yakin mana Terus, harus dari apa memulainya. Kayak harus oke. Okay. Oke, okay, uh, Bu Nawiyah, uh, silakan Bu Zarina ngobrol ke Bu Nawiyah coba. Silakan. Nanti Bu Nawiyah ngasih saran ya, Bu ya. Sama-sama ini. Ya okay, Halo Bu Nawiyah. Ya, yeah. you should Eh belum, Bu, belum. Habis <laughs> <Abad> dulu. Langsung aja. Kalau, Jangan, kalau, guna, ya. kalau ngasih saran, <laughs> kalau ngasih saran kan harus ada yang sambat dulu kan Bu? <laughs> sambat dulu, nah, sambat dulu Bu. I dulu, to to. dulu. Yeah. I like I like cooking, but my cooking skill is isn't improved yet. Uh, so how do you uh, how do you how do you say about improving my cooking skill? Oke, okay, Beragia, ya. what is your advice? I think you should much learn on Google maybe, or Google. see YouTube channel uh, for uh, edit your... Jangan edit, Bu. Edit itu improve, Bu. Improve. Improve. Improve. Improve In your, your cooking cooking skills. Why? Why? Uh, kenapa? Kenapa Bu nanya? Kenapa harus nonton YouTube gitu? Kenapa? <laughs> <laughs> why, why should I watching? Good, why should I watch YouTube? Okay. Okay. Nah, kenapa ya kok kok suruh nonton gitu? Because on on YouTube we okay. can find much uh, many, many, many many many shape there. Many chef minyak curum masaknya gitu Iya, yeah. like Chef Junna or oh si yeah yang cewek siapa tuh <laughs> lupa uh, Nata, Renata, Renata Renata oh. Renata Renata <laughs> oke okay. uh, and then what what should shouldn't I do tuh what shouldn't I do apa yang harus saya lakukan gitu yang tidak, yang tidak harus ya. saya lakukan apa yang shouldn't. tidak ya, yang tidak, tidak. harus ya. You shouldn't, or... you shouldn't, uh, I don't know. Bingung. Kalau kalau belajar masak tuh yang nggak boleh apa sih? Biasanya, ya bisa. Justru kita harus nyoba-nyoba uh, gitu, sir. Jadinya kita uh, tahu. Stop, Mungkin stop ini bu. Ah, you sh sh shouldn't misalkan apa? turn your your gas very high, jadi gasnya oh, itu okay. jangan dikencengin terus mm -hmm. gitu ya. Besar ya. Kalau saya saya cowok soalnya ya, kalau masak itu kadang cenderung ngatur ininya susah gitu. Masak telur itu apa gosong karena kencengan oh. gitu ya. Jadi okay, okay. gasnya itu dikencengin okay. terus gitu ya. Okay. Jadi use no. coba Bu Nau ya, oh, jangan gas. nyalakan api tinggi-tinggi gitu. Bagaimana oh, yeah. Bu Nau ya? You shouldn't turn, turn up turn up. Turn up. Um, gas very high good ya. turn up itu meninggikan ya turn up ya. up gas kalau mengecilkan berarti apa mengecilkan api turn turn on turn. turn down turn down turn down, turn down. Yeah. Turn. kalau menyalakan turn turn on turn on oke okay. kalau mematikan turn turn, turn off okay. good kalau Berarti gini, turn the gas up itu maksudnya, turn the gas up itu maksudnya gasnya dinyalakan gitu ya. Jadi kalau turn the computer off, artinya apa? Memberikan komputer. Nah, turn the computer off gitu ya. Oke, okay. jadi intinya teman-teman ya, sebentar saya akan share Oke, okay. okay. jadi kalau turn up, turn in ya, seperti ini ya. Turn up itu artinya me meninggikan, jadi apinya itu kencang gitu ya. Kalau turn off, itu mematik, mematikan. Eh, ini dulu deh, biar gampang. Kalau turn down, itu mengecil, mengecilkan ya. Kalau turn off, itu apa tadi turn off? Matikan. Matikan. Kalau turn, turn oh sorry, maaf, turn itu turn itu ini apa? Tergilir. Turn, turn on, turn on itu menyala, menyalakan. Memakainya biasanya seperti ini bu. Turn the gas up. Jadi kata bendanya itu ditaruh, dimasukkan ke tengah-tengah. ya Kata bendanya itu dimasukkan ke tengah-tengah. ya Jadi turn the gas up. Artinya apa? Turn the gas up artinya? Menaikkan. Nyalakan gas, terlalu kenceng ya kencengkan ya, gasnya gasnya itu dikencengin ya dikencengin maksudnya apinya digedein gitu loh kalau misalnya Indonesia digedekan, dibesarkan ya, besarkan kalau misalnya Indonesia ya. kalau misalkan nah, ini kalimat uh, kalimat imperatif ini kalimat perintah ini. artinya nantikan hasilnya Nah, tolong matikan HP-nya. Turn off your phone. Matiin nggak gitu? Kalau begini, matiin nggak? Gitu. Jadi kayak nyuruh ya, perintah ya. Turn your phone your phone off. Ya, oke. Okay. Ini ya, turn up, turn down, turn off. Nah, sekarang saya tanya tadi ya, kenapa kok tadi idang YouTube itu punya on, on YouTube. Nah, ini terakhir ya materi saya terakhir ya, tutup. Kenapa pak? Bu, siapa yang kira-kira? Kenapa kok dia on? Terus kenapa pakai on? Karena tempat. Karena uh, YouTube itu uh, dinyalakan gitu loh, Pak. Turn on. Buka, on ini, bukan, Buka ini bukan masalah turn on ya, Bu. Tadi kemarin kita sempat bicara in oh. on. Dengan, kan? Kenapa tempat, kalau YouTube itu pakainya... Pak. Tempat ya, tempatnya. Okay. Uh, Oke, okay. tadi Guza, Guza uh, belajarnya benar ya. Itu maksudnya kenapa di sini? Karena mas media. Nah teman-teman, kalau media itu pakainya harus on ya. Oh, media itu harus on. Media itu bisa media cetak, media televisi, media ini atau media ini apa? Media media masa. Media masa berarti media cetak ya. Atau misalkan sosial, sosial media. Jadi kalau misalkan eh uh, TV berarti di TV gitu bagaimana? Di on on TV. On TV. On TV. Kalau on Indonesia di uh, on eh uh, di RCTI bagaimana? Di in in RCTI. In RCTI apa on on RCTI? Pakai in ya? In. Ini saya tanya dulu. Pakainya yang mana? Pakainya on, on RCTI, oh, on, on juga, karena dia RCTI itu kan dia bagian dari medi, media gitu, masih media toh. In apa, Mister? Kalau in? It in itu, ini tuh untuk tempat bu, tempat in. Oh, Jadi kita hari ini bahas, bahas on. Kalau on itu untuk media ya, teman-teman. On itu untuk media, pakainya on, on YouTube, YouTube itu media kan, bagian media toh. Iya, makanya pakai on. on. Terus uh, lagi, misalkan on Facebook, ya on Facebook bener. On Facebook, makanya on. Terus uh, kalau ini on Instagram, kompas pakainya apa? On newspaper, kompas. on kompas, on kompas ya? On kompas, kompas. jadi majalah kompas itu namanya. Om kompas gitu ya. Terus kalau misalkan ini eh, tadi Facebook berarti Facebook eh, Instagram terus Twitter dan sebagainya itu pakainya on ya itu masih satu satu jenis ya satu lembut ya jadi jadikan satu rumpun rumpun ya Facebook, DJ, terus uh, Twitter on the chair. kalau on the chair itu ini Pak apa dia tempat. tempat ya ini saya bicara media ya Pak maksudnya ini kalau tempat itu kenapa on the chair karena itu di permukaan, pak. Kemarin saya sudah jelaskan ya. Kalau ini itu di, da, di dalam. Jadi kalau I leave my phone in the bag berarti saya meninggalkan HP saya di dalam apa di ini? Di ya, tapi kalau I leave my, po, my phone on the bag berarti bagaimana itu? Saya di atas. kan HP saya di di atas. di atasnya ini pak, di atasnya tas. Jadi kalau in the bag sama on the bag kalau in itu di dalamnya pak, jadi udah di dalam. Kalau on itu berarti di atasnya, jadi di permukaannya. Makanya kita pakainya on. Kalau at Kalau at itu add. lebih spesifik bu, lebih spesifik. Oh. Jadi at itu mungkin lebih ke ini, kalau tempat yang spesifik. Jadi kalau mungkin yang di ini tuh in dan on aja, yang sering susah dibedakan. Kalau in sekali lagi itu di dalam, kalau on itu di permukaan. Makanya kita sering pakai on the wall bukan in the wall. Kalau on the wall berarti itu dipajang di tembok. Tapi kalau in the wall berarti masuk di dalam tembok. Jadi mungkin paku ya, paku masuk gitu. Berarti dia pakainya in. Tapi kalau apa, pakunya itu nggak masuk banget, cuma nyandel kok. itu apa itu pakainya on. Nah on vacation itu ini pak, apa lebih ke spesifik. Nah kemarin saya sudah jelaskan ya in on at ya, teman-teman ya bentar saya, saya saya dulu materinya di mana ya? sebentar sebentar maaf saya cari materinya dulu saya ulang lagi sebentar aja sebelum kita tutup. gitu. jadi begini ya, pak kalau ya, ya? kalau belum, itu master membedakan kalau kota juga ya in ya. jakarta apa at jakarta? Nah. kalau kota pasti in bu kalau kota pasti in kota pasti in kota negara itu pakai in ya. kota negara pakai in nah ini sebentar saya berarti harus singgung ini ya kemarin sudah dijelaskan ya pak maksudnya ada segitiga terbalik pak segitiga terbaik terbalik yang general itu pakainya in in itu masih general di tengah-tengah itu ada on ya. itu yang moderate ya artinya di tengah-tengah yang lebih sangat spesifik itu pakainya at pak jadi misalkan gini ya pakai ini aja ini tuh umum umum nah biasanya ini tuh di, kalau selain umum itu dipakai untuk nama kota negara atau ini apa sebuah tempat ya. sebuah tempat atau region region atau sebuah tempat misalkan in southern Yogyakarta. jadi di jakarta bagian selatan itu boleh nah kalau on itu yang ingatnya pak ini ini segitiga terbalik ya pak jadi kayak gini ya jadi ini seperti ini ya seperti ini ya saya memberi contohnya ya segitiga ini bukan terbalik ini malah miring ini kayak gini ya jadi umum ini tuh di atas pak ya. on itu tengah-tengah ya materinya kemarin sudah saya share ke pak ini on itu dia uh, sedikit spesifik sedikit spesifik. Jadi on itu dipakainya mungkin untuk ini yang seperti bapak tanya on vacation itu boleh. On vacation itu karena dia sedikit spesifik. Tapi kan tidak disebutkan vacation-nya di mana. On vacation atau misalkan on leave. Nah ini mungkin seringnya dengar ya teman-temannya. On leave itu berarti sedang berpergian. On leave. I am on leave. Jadi saya sedang bertugas. Berpergian gitu, leave atau on, on misalkan on, uh, on apa ya, misalkan on, on my, uh, uh, misalkan ini ya, maaf ya, honeymoon, misalkan ini yang sering ya dipakai on my honeymoon, on itu maksudnya dia belum spesifik, kenapa pakai honeymoon eh, enggak pakai pakai at karena di sini dia masih belum spesifik jadi dia tidak disebutkan halimunnya di mana nah, sekarang pakai ada yang at nah kalau at itu ini ya apa lebih sangat spesifik ya jadi dia uh, ini apa sangat spesifik ya jadi misalkan at apa itu kalau biasanya at, at itu dipakai home. untuk ini apa yeah. untuk nama sekolah misalkan at school at school at home At home gitu, at school gitu jadi bedanya at in school. Kalau in school itu berarti sekolahnya itu masih ini, masih belum spesifik. Tapi kalau sudah bilang at school ya, itu sekolahnya namanya sudah. Nah, at the campus, kalau pakai at nggak perlu pakai e, Pak. At campus gitu aja, langsung nggak pakai e. Jadi at campus gitu. Kenapa? Karena dia sudah tahu, mungkin saya sudah tahu kalau Bapak itu kerjanya di uh, universitas ini undip gitu ya, MV undip. Jadi saya bilang Bapak tinggal bilang at kampus juga gitu aja. Kalau ada at the, at the master gimana? At, at the, the apa at beda? At the itu jarang. Pak kalau the itu biasanya pasti in in the, in kampus gitu. Yang pakai uh, the itu biasanya pakai the. Eh pakai ini ini itu biasanya pakai the. Tapi juga tidak memungkinkan untuk menggunakan at juga. At di apa gitu juga boleh. Maksudnya gini Sekali lagi, bahasa Inggris itu kontekstual, makanya kadang bisa pakai ini, bisa pakai apa gitu. Tergantung konteks-konteksnya. Konteksnya, okay. Tapi yang jelas, lihatlah segitiga berbalik ini ya. Okay. Jadi yang di paling atas itu apa? On. on In. Eh, in. Yang tengah apa? In, on, on. on Yang paling at. spesifik bawahnya apa? At, at. At. at. Contohnya misalkan nama alamat ya. Kalau alamat hmm. itu boleh misalkan paling At. at ad jalan Jati Winangun oh pakai add-nya winang, Winangun Namun Winangun sedikit nomor 28 gitu. Jadi sudah lengkap ada ada nama jalannya, ada nomornya, terus nama kecamatannya mungkin ya. Itu pakainya add karena sudah spesifik. Kalau N itu cuma nama jalannya. Misalkan on uh, apa itu Citayam Street misalkan ya. Ini ya. Berarti di jalan Citayam gitu aja. Karena dia tidak tidak ada nomornya berapa gitu. Makanya cuma pakai street doang pakainya on. Berarti dia menunjuk ke arah sedikit spesifik tapi belum spesifik. Kalau yang ini pakainya in Citayam. Karena dia tidak ada apanya, masih sangat umum. Citayamnya mana gitu. Citayam jalan mana, kecamatan mana kan nggak tahu. Ya. Citayam itu kabupaten apa kecamatan gitu? Kabupaten. Kabupaten ya. Nah, itu berarti kecamatannya apa kita nggak tahu kan. Nah, masing-masing umum gitu ya. Tapi kalau ini on Citayam berarti di jalan Cita Sayam gitu ya. Kalau yang ini misalkan at Jalan Jati Minangon, number 28 Citayam misalkan. Nah, ini lebih lebih dini. Lebih spesifik gitu ya. Lebih komplit. Lebih komplit. Gitu. Makanya pakainya at gitu ya nah tapi di selain itu juga ada digunakan untuk sesuatu yang tertentu misalkan in itu digunakan untuk nama kota nama negara dan nama wilayah jadi seperti tadi ya misalkan in uh, Mister, berarti ya. penggunaan in on at itu tergantung konteks kedua ya. kalau media sosial pasti on gitu ya ya, ya. Okay. Jadi, ada, ada sesuatu yang sifatnya pasti, ada yang bisa berubah-ubah. Nah, yang pasti itu, kalau in dipakai untuk kota, negara, region gitu ya, karena tidak mungkin negara itu menggunakan ON. Jadi, ON Indonesia gitu nggak mungkin ya. Jadi, itu sudah pasti. Terus, kemudian ON itu digunakan pasti. untuk nama jalan, itu sudah pasti ya. Kemudian, ON itu digunakan untuk nama media, itu sudah pasti. Ya. Jadi, misalkan ON uh, Facebook, TV, RCTI. RC, RCTI ya, maaf ya. Iya, RCTI, iya. RCTV, dan sebagainya itu pakainya on ya, atau misalkan dan, on. Iya. Dan atau satu on, lagi ini ya master ya, maaf. Dan satu lagi menduduki tempat ya, in on ya. ad itu ya. Nah, menduduki tempat nah, maksudnya di atas, kalau, di tengah, di bawah gitu. Nah, ya. kalau kalau yang tadi kan lokasi ya bu, kalau ini kan lokasi ya, maaf. Kalau ini lokasi, lokasi. kalau yang tadi on, on in on ad untuk posisi. Nah. Tadi harus dibedakan bu, yang tadi itu lokasi, konteks in on at lokasi. Nah di sini posisi. Oke, kalau posisi, kalau kalau on on the, the table berarti itu di atas, atas meja. Tapi kalau in the table berarti atas. di dalam meja. Jadinya itu mungkin ada ininya. Ada apa itu? ada ada apa itu ada ada iya. ini ya ada apa itu namanya yang ditarik masuk luar Lagi, kan la laci. nah, ada lacinya oh, laci. jadi kalau in the table itu boleh tapi berarti di dalamnya ya di dalamnya iya. tapi kalau add itu cara keseluruhan nah biasanya jarang dipakai oh. kalau add, kalau posisi pakai add itu jarang ya oke okay. in sama on aja yang sering dipakai nah ini yang sering ketuker ya kadang teman saya bilangnya is Is on the chair, maaf, is on my back, on my back berarti ya, no, pakainya in my back karena harusnya di dalamnya gitu ya. Karena kalau on itu berarti cuma ada tas, terus ditaruh di, an, apa, di atasnya gitu ya, membedakannya seperti itu. Nah, kalau yang ini posisi, kalau ini loka, lokasi ya, nah ini yang sudah pasti ya, kalau nama ini. Nama jalan itu sudah pasti pakai add, ya. Jadi, kalau lengkap itu pakai add karena dia spesifik. Perhatikan segitiga ter, terbalik, ya. Tapi, kalau in itu masih umum, masih umum. Nah, on the road, nah on the road itu, Pak. On itu juga bisa dipakai untuk sesuatu yang ada prosesnya. Jadi, misalkan on the, on I am on the car. Jadi, saya dari perjalanan satu tempat ke tempat lain dan sedang ada di dalam ini. Apa mobil, pakai on nggak masalah? I'm on the car. Walaupun kalau on the car berarti dia di atapnya mobil gitu ya, kelihatannya, ya. tapi sebenarnya itu penekanannya itu untuk perjalanan. On the road boleh, itu berarti dia sedang ada di jalan. Jadi on itu bisa dipakai untuk menyatakan apa itu proses atau perjalanan, itu boleh. Misalkan I am on my way, sering ya pakai on my way gitu ya, tapi enggak tahu kenapa orang Indonesia itu pakainya otw, salah, harusnya on my way. Ya. Itu salah ya, teman-teman. <tik> Kalau otw itu on the way, berarti the way-nya itu kalian membendahkan diri sendiri. Jadi the itu harusnya dipakai untuk benda. Ya. Jadi harusnya pakainya on my way. Oh my way. berarti salah kaprah itu ya, mester ya? ya, ya karena ya. kalau kalau orang Indonesia itu cenderung menginggriskan tapi tidak tahu makna eba Inggrisnya apa, gitu. penggunaan panda <laughs> penggunaan gramernya bagaimana kita kadang nggak tahu, kita cuma pakai aja gitu. OTW, kalau, kalau orang Indonesia itu ya OTW terus is gitu ya, karena is itu ya nggak oh, iya. segampang itu gitu. Kalau which itu kalau sudah pakai is berarti dia diikuti oleh ini apa, langsung objeknya gitu berarti which is itu nggak boleh which is saya which is kemudian pakai subjek lagi nggak boleh nah, on my Mister, way sebe Mister, sebelum ditutup coba ya. saya kan jadi materi yang sekarang yaitu jika shoot ya, ya. kalau shoot itu harus ya kan ya, ya harus atau seharusnya Bu, harus atau seharusnya boleh dua-duanya harus seharusnya kemudian yang kedua yaitu penggunaan add, in, on ya, ya. antara in posisi dan in on add Bu, biar nggak kebalik in on, add. Ya, in on add kalau add itu lebih menjuluk jadi in itu masih general, jadi nyebutinya kayak gitu supaya gampang, in on add ya. saya nyatet Mister Mas, untuk anak saya juga kemarin sudah kok Bu, yang in on add sudah diterangkan kan kemarin sudah, sudah. saya, saya nggak masuk ada, ada slide nya ya Pak Lukman ya kemarin ya mungkin di share lagi Pak iya Udah ada ya, Master. Makasih. Oke. Okay. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini saya sebelum saya tutup untuk membenarkan sesuatu yang salah ya. Karena saya punya semacam duty ya, responsibility untuk membenarkan kalau yang salah. Jadi kalau sekarang kalau saya dalam perjalanan bilangnya on the way atau on my way. Okay. on, my, on way. my way. On my way. Kalau on the way, the itu berarti untuk benda ya. Jadi kalian tuh membendakan diri sendiri ya. Jadi kalian tuh tidak memanusiakan diri kalian ya. Oh, jadi untuknya misalkan uh, di de the delivery misalkan is on the, ya perhatikan kalimatnya the delivery yang dicat ya the delivery is on the way. Jadi barang antaran itu sudah ada di jalan atau sedang ada di jalan. Nah kalau on the way nggak masalah karena di sini delivery delivery itu kan barang toh barang enggak masalah pakai oh iya, iya jadi karena dia barang makanya pakainya the tidak masalah tidak masalah tapi kalau untuk orang itu pakainya my my way i am on my on my way saya sedang ada di jalan gitu ya tapi kalau orang Indonesia memang sering pakainya otw gitu ya okay. sering ya makanya mulai sekarang ini dibiasakan yang benar ya oh berarti kesimpulannya gini ya mister ya kalau Uh, kan ada logistik nih di tempat saya kan jurusan mm -hmm. logistik. Kalau ada livery kan pokoknya barang-barang itu boleh menggunakan on the way gitu kan. Kalau manusia pakai my the way. Emang ada my ada your mister your the way nggak ada nggak, nggak ada? Iya ada on oh, you, ada on your way itu ada tuh on, on, on your way on your way berarti kamu kamu dalam kerja perjalanan. Oke. Okay. Kalau uh, teman-teman laki-laki saya sedang ada di perjalanan berarti gimana? On on his on his way. Ya kan? Yeah, on his way. Yeah. Good. On his way. Kalau teman perempuan saya sedang di perjalanan bagaimana? On on her way. Good. On her way. Kalau mereka sedang dalam perjalanan? On on our, our on him. their way. Oh, <laughs> on their way kalau mm. kita sedang dalam pertama per, uh, kita sedang dalam per, jang, on on our way ya yeah, good on our way oke okay. bisa ya jadi mulai sekarang di ini ya membiasakan memanusiakan diri sendiri ya pakainya on on my way gitu jangan on on the way gitu ya oke okay. sampai sini ada pertanyaan mungkin silakan saya ini, tanda -tanda. terus itu yang master ya kesimpulannya kayak ya. menggunakan trend Up itu tren, kemudian ada kata benda, upnya di belakang, ya, ya kan? Ya. Turn off juga tren, ada kata benda, offnya di belakang, gitu ya? Ya, ya bu. Terima ya. nah, kasih, terima kasih. Oke, Bu Zarina bu tadi mau tanya apa bu? Iya Pak. Mengenai on yang di media itu berarti kalau kita mengutip buku atau artikel dalam jurnal itu berarti on juga ya? Iya Pak. Iya Bu. Maaf, kalau jurnal okay. itu pakainya on. Oke. Okay. Eh, maaf. Kalau uh, uh, kalau judulnya bu, kalau judulnya itu pakai on. Ya. Judulnya pakai on, tapi kalau biasanya uh, kalau judul jurnalnya yang panjang, ya, judul panjang itu pakainya pakainya in biasanya. Kalau nama bukunya ya, tapi kalau chapter-nya itu pakai on. Maaf ya, saya ulang lagi maaf, saya ulang lagi. Kalau bukunya itu pakainya in, buku sama judulnya itu pakainya ini ya, bu. Tapi kalau chapter-nya itu pakai on bu, chapter bukunya. Okay. jadi on chapter bla bla bla gitu. Ya. Tapi kalau bukunya pakai in, gitu. oh. karena karena itu sudah dihitungnya sudah bukan media lagi. Itu maksudnya sudah balik lagi ke konsep awal. Jadi mana yang in, mana oh. yang out, mana yang at. Tapi okay. kalau at itu biasanya sudah ada uh, lokasi persisnya. Jadi misalkan at the end of uh, at the end of the book. Jadi di belakang buku gitu ya. At the end of the book. Jadi di belakang buku gitu ya. Kalau in berarti bukunya masih utuh ya. Terus kalau on itu di chapternya atau section apa di seksinya gitu atau di bagian apa pakai on ya masalah? Okay. Jadi kalau pakai buku itu balik lagi bu, konsepnya itu jadi jadi ini lagi jadi, okay. kondisional, kondisionalnya konteks konteksnya berubah lagi jadi awal lagi. Jadi kalau bukunya jadi in, chapternya jadi on, kalau bagiannya pakai at. Oke. Ya, bahasa Inggris is kontekstual ya. Jadi kalau khususnya khususnya berdekatan uh, dengan konteks ini ya, materi ini ya, materi in on at it itu sangat ini kontekstual. It can be anything. Makanya in sama on kadang in sama at itu kadang sering ini, sering orang orang Inggris pun kadang juga orang bahasa Inggris pun kadang juga masih bingung, apalagi kita gitu. Ya. Oke, okay, ada pertanyaan lain mungkin? Silahkan kalau tanya via chat nggak apa-apa. Yang yang merasa sudah sangat lelah, nggak apa-apa, leave ya. Kalau masih uh, ini sudah tinggal menutup aja. Tapi saya tahan dulu karena mungkin ada pertanyaan. Gak ada ya? ya Master ya kalau lanjut gimana nanti? Lanjut Itu tergantung Bu Hab, Hab, Habibah ya. Eh, siapa namanya? Maaf. Kalau lanjut, ini bulan depan kan lanjut. Oh, saya, saya ini tanyanya ke Pak Lukman ya Bu, ke Pak Lukman. Oh, Pak aja. Uh, Pak Lukman. Oke, okay. okay. Makasih. Siap, Saya Bu siap, siap ya. Oke, okay. uh, oke. Okay. Uh, okay. uh, okay. Ada pertanyaan lain mungkin? Oke, oke. Oke, so far, uh, if there is no question, I'll uh, close the class as usual ya. Saya tutup dulu. Uh, Oke, okay. thanks for your participation ya. Yeah. I know that this is a weekday, ini apa minggu minggu kerja tapi banyak yang datang. Thank, uh, thank you ya uh, sudah mengikuti materi dari saya gitu ya. Walaupun itu is boring sometimes, walaupun itu membosankan tapi uh, saya bersyukur banyak yang datang. Thank you very much. Uh, Oke, okay. uh, see you uh, next meeting ya on Saturday. and uh, hopefully on Saturday. Karena minggu mungkin saya ada ada acara jadi saya ini pengennya satu aja ya. Ya. Yeah. Thanks for attending the class and I'll uh, I'll give it back to um, Mbak Ega tadi ya. Eh Mbak Mbak Sri tadi yang buka ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sir. Terima kasih, terima kasih Mr. Thank you sir. Thank you sir. Oke, okay, thank you sir. Uh, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang luar biasa masih di semangat belajar bersama pada malam hari ini. Mari kita tutup acara pada malam ini dengan membaca Kaparatul Majlis. Bismillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Oke. sehat ya sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Selamat malang, ya. Cross. Izin live. Bu silakan. Thank you Kang Oh iya, Pak Taufik. Thank you so much Pak Taufik. Kopi di mana nih Pak Taufik? Come to my city. My town. Oh ya, Yeah. <laughs> yeah. I have I have meeting on uh, Slack. <laughs> <laughs> Mantap kali, <Mantap> kali. sih. <laughs> yeah. Sorry. Oke, okay, Kang.